halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu lagi dengan saya di channel dan tutorial yang sekarang ganti nama jadi Ilan selalu ada aplikasi untuk ganti nama lebih relevan oke teman-teman di tutorial kali ini saya akan menjawab komentar yang kemarin tentang tag dan SEO apa itu tag dan SEO jadi tag itu ya kata kunci kata kunci pencarian yang kita simpan di konten kita kita langsung aja ke YouTube ini baru upload ya ini baru nih bikin bikin channelnya baru beberapa menit dari kita kesini channelnya baru nah tag untuk uh, tag untuk SEO YouTube ya ini channelnya baru teman-teman nah, tentang ini baru bergabung beberapa menit sekarang beberapa menit ini udah beres upload dan di sini dikasih nama game Mobile Legend. lalu kita salin ya kita save aja, lalu kita simpan. Nah di sini udah ada video satu dan kita cari dengan pencari judul game Mobile Legend. Jadi saya misalnya itu pasti ke tentang channel yang baru bikin channel masih judul game mobil aja doang seperti ini, itu tidak pernah, ya bagus ya karena yang nggak yang muncul itu kan video kita nantinya meskipun kita scroll ke bawah dan video, -video kita itu video terbaru dari kita upload ini nggak akan muncul karena e, masih ada sehu-sehu ya master-master game kayak abang J, ya, terus ada hari ya api itu dia biasanya muncul, -muncul ya penemuan karena udah banyak politik ya dan ini yang punya nih yang udah jadi teman-teman saran saya kalau mau bikin tag kata kunci pencarian itu harus unik berarti kayak gini nih teman-teman kasih nama gim ml juga sama lah kan? mobil laser misalnya nah teman-teman kasih nama hero misalkan hero nya hero ini nama juga hero nya dikasih nama yang tebal ya sekarang kata makanya cuma kita kasih nama item item ya tahu item name ini akan baru ini baru nyari ini kan e game ya nah, teman-teman harus punya kode unik memang harus punya kontribusi seperti kayak hero-hero dari ee, singkatan kayak squad dia ya. sekwan teman-teman misalkan MTS atau MTL ya itu lebih familiar <tik> di di apa tim bilajen nah kayak gini ini wajib disimpan di deskripsi wajib untuk take pencarian biar berkaitan. yang berkaitan dengan deskripsi itu yang ini menurut YouTube itu relevan ya di sini juga di save di tag ini nah kalau mau lebih ini lagi di channel juga di save tapi cukup aja segini ya kita save. ini nggak muncul nih buat uh, uh, video kita dan kita uh, simpan tml di pencarian kita kan, dengan tml nah urutan kita itu berapa pasti ada banyak nah, sekali ini muncul jadi terlalu jauh kalau kita hilangin nantinya karena hero ini hero eh, terbaru ya okay. aja okay. dari uh, sekuat teman-teman. Nah. Sini, sini, saya uh, punya temen di alisnya, dan itu masih ada lagi di deskripsinya. Harus di kayak kayak ini, ya. tag yang lebih banyak lagi, dan untuk tag yang lebih banyak lagi, teman-teman bisa di sini kayak youtube di Sini, keyword untuk YouTube, kata kunci untuk YouTube. Nah, teman-teman bisa ketik di sini GML, itu aja, nanti teman-teman eh, di sini bisa keluar hasil pencarian dari GML. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, tidak, ini kan. Nah, sekarang ini kan udah di set nih segini, simple ya, Tapi punya foto-foto dari sekumpul teman-teman. Nah kita cari di sini teman-teman yang kalau orang nyari gini email doang sih ini muncul sih nanti nah, ini belum dipokuskan nah ini mungkin atas kan? cuma berapa biji nih kalau kita fokuskan bisa teman-teman ini ditambahin lagi lebih dipokuskan. jadi di sini kita kamu ini jadi punya orang. awal nah, anggap mencari di pasti muncul. Oke. Okay. Di sini eh klik simpan dulu. Ya. Jadi, eh Nah, kalau terbaik, terbaiknya jadi mobil, mobil ini ya. jadi, gini, Di sini yang keluar nih, apa nih? Jadi pencarian dari mobil itu. nah yang cari itu keyword, kata kunci kan ambil Kalau pasti lagi, okay. Nah, kayak gitu bisa sini. ini tempel aja di bawah sini bisa lebih bawah lagi boleh bisa lebih bawah ini Ini untuk simpanan teks ya, nah, Kita lebih di mencari lebih lebih dekat lagi. Tadi, tadi urutan kedelapan dan sekarang satu dan selamat teman-teman, nanti bakal ada yang nonton kalau urutannya yang keempat pb ini yeah. cuma, disini di misalkan Mobile legend nah, kita cari kontol itu si 2 g muncul nggak nggak gitu. oh, jauh sih Nah, yang di -take itu adanya ada ya nah sekarang kita save kita save nah, sini kita save. kita lalu lalu di pencarian disimpan, lalu kita cari penjaringan password, lihat Ternyata game Mobile Legend itu terlalu banyak pamerin. Hindarin aja. Karena ini tidak terlalu dekat, tapi bakal muncul. Nah, tidak terlalu dekat, urutan terdapat dihindari untuk judulnya. Mau belajar singkat atau bagaimana? Oke, okay, rokok nah, pasti untuk pencarian sebelumnya, bel itu ketiga. Mungkin dekat, pokoknya, tapi ada di pencarian. Ini pasti ada yang... nah seperti itu teman-teman untuk tag dan SEO ya jadi SEO uh, itu ya simpanan database untuk YouTube ya dan uh, untuk tag itu nanti uh, fokus ya jadi intinya si tag itu nanti mengarahkan ke database YouTube gitu untuk pencarian dan kita bisa cari tahu yang rame di sini ya di YouTube itu sendiri trending lagi-lagi ya, Tapi hindari persaingan, teman-teman. Saran saya untuk channel kecil, hindari persaingan judul. Judul dengan persaingan yang sangat tepat, di dalam itu sangat tepat. Ya. So, ada tulisan jenisnya, itu sangat tepat yang muncul yes. saya. Jadi kalau bikin judul itu yang unik dan itu yang banyak dicari, boleh disingkat, ya. dan untuk nanti, untuk selanjutnya, nanti ada di deskripsi. Ya kayak gimana, kayak mana biar lebih tinggi. Penjaringannya itu, cersingnya berarti lebih tinggi. Dan kita coba nih, punya saya lah ya. Jadi lebih, lebih, sekali klik. Oh kan, udah muncul di paling atas tuh, sekali klik. Yang yang muncul itu punya saya, channel saya. Itu saya jamin, nih, karena udah saya fokuskan. Kan paling atas punya saya kan. Yang lain jadi ke bawah. Gitu karena kalau saya fokuskan ke RDP jadi kalau di RDP 3, ini ya lucu lho karena di tag itu semakin komplit pasti punya saya ada meskipun dia ada pen-desert paling bawah karena itu dulu yang paling RDP kedua kan itu punya saya kedua atau PPS 3 karena di tagnya saya simpan PPS 3 juga dan itu di gitu. ya. channel gitu di deskripsi oh, punya saya itu pasti muncul hmm. kedua hmm. turutannya hmm. yang ke bawahnya kan? pasti muncul lagi kan? hmm. nih Tetap aja mau FBQ mau punya saya pasti muncul semoga nah, ya. dihapuskan nah segitu aja dari saya teman-teman semoga ini bermanfaat dan ini menjadi berkembang semua yang itu, ya, semoga semuanya sukses ya semuanya bisa berinteraksi dengan chat dan segala semoga menemukan -men, -men, -men, -men, men -men, dan sekian dari saya